Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membeli vape ataupun rokok elektrik di Shopee Nah oke teman-teman jadi kalau misalkan kita ingin mencari produk seperti itu di aplikasi Shopee Kemungkinan akan sulit ditemukannya Nah lalu bagaimana caranya untuk mencari produk seperti itu Kita harus mencarinya di Shopee website teman-teman Bukan di aplikasi Shopee dan untuk caranya seperti ini, kita buka browser kita, di sini saya menggunakan Google Chrome Kemudian di Google Chrome ini kita ubah dulu ke situs desktop Caranya klik titik 3 yang ada di atas ini, kemudian pilih situs desktop seperti ini Kemudian setelah ini langsung saja kita masukkan sophie.co.id Nah tunggu sampai terbuka seperti ini kemudian kalau misalkan sudah terbuka seperti ini langsung saja kita masuk ke pencarian dan kita masukkan pencarian pep seperti ini nah maka hasil pencariannya akan muncul teman-teman beda kalau misalkan kita cari di aplikasi itu akan ada keterangan tidak ditemukan Nah, di sini tinggal kita pilih saja produk mana yang akan kita beli. Contohnya seperti ini. Kemudian seperti halnya kita ingin membeli produk di aplikasi Shopee, langsung saja di sini kita cari yang namanya checkout. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kemudian di sini kita pilih checkout seperti ini. Dan tahap selanjutnya adalah menentukan metode pembayaran. Silahkan boleh menentukan metode pembayaran sesuai dengan keinginan. Oke, jika sudah langsung saja kita buat pesanan seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ketikkan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.